Kamu tak pernah tahu bahagianya aku Setelah ku menemukan dirimu Rasanya seperti bermimpi Bisa mencintaimu Yang indah Bila ku harus memilih Antara hidup dan mati Seperti aku memilih Denganmu atau ku pergi Haruskah aku tahu untuk kau sekian kali ya Tuhan cukup cukup sudah aku pun ingin bahagia dan kamu pun tak tahu hancurnya hatiku saat diri ku harus melepasmu rasanya seperti terbangun dari mimpi mimpiku yang indah Aku harus memilih Antara hidup dan mati Seperti aku memilih Denganmu atau ku pergi Haruskah aku terluka Untuk kau sekian kalinya Tuhan cukup-cukup sudah Aku pun ingin bahagia. Belaku harus memilih antara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 Bagian kalinya, Tuhan cukup.